Ini guys, ngelihat si bocil-bocil mancing, ini dapat ikan, pakai komedi bisa dapetin. Sudah dapat seberapa mas? Angkat mas hasilnya mas. Wih, ikannya guys, diadai plastik guys. Coba dekatkan mesinnya mas. Hmm. Lihat si bocil mancing. Hmm. Coba dia setrek apa enggak? Oh, sekalinya dapat guys, uh, besar guys. Uh, angkat mas angkat dulu mas, sini ampun, uh. kamu ini lihat-lihat apa? Dapat ya guys. Uh.